berada saat ini apapun yang sedang kita alami mari kita mau tanggalkan segala beban segala toksik yang ada kita mau datang kepada Tuhan kita mau berdiam diri kita bersekutu memuji nama Tuhan haleluya ajarku berdiam dekat di hatimu di saat Temukan cintamu Di sana kau menanti Untuk bawa ku lagi Bersekutu dalam damai yang sejati Hi Dalam damai yang sejati, oh, ku dan Cờ Sembah kita kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Mari bersyukur buat kebaikannya dalam hidup kita Mari kita naikkan pujian bagi nama Tuhan you Kapan syukur kami Tuhan Kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Tuhan Khususnya dalam setiap hari demi hari Tuhan Kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan Yesus Terima kasih Bapak buat semua kebaikanmu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan Ini setiap kami Tuhan kami mau diubahkan, kami mau diberkati oleh kebenaran firman yang akan kami dengar pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bravers, berjumpa lagi kita dengan online service dari Raja Wali Church. Dan saya senang kita bertemu kembali di online seiring dengan apa yang terjadi di kota kita Jakarta sampai dengan saat ini video ini diambil dan kita sebagai Raja Wali Church tetap berada bersama dengan saudara lewat online service kita di channel YouTube Raja Wali Church. Nah saudara kita berdoa semoga kondisi ini tetap berjalan dengan baik dan pandemi ini segera berlalu yang paling penting saudara stay healthy stay safe and keep strong. Nah memasuki bulan ini kita mau belajar sesuatu yang baru lagi, kita masuk series yang baru lagi. Dimana di bulan ini kita mau belajar satu topik yang menarik yang namanya toxic. Saya ulangi, yang namanya toxic. Dan kenapa satu bulan ini kita belajar mengenai toxic? Karena setiap kita di dalam kehidupan kita banyak banget keputusan yang harus kita ambil. Banyak sekali keputusan yang harus kita ambil. Baik keputusan yang ringan, yang sederhana, sampai dengan yang sifatnya rumit. Saudara, kemampuan kita mengambil keputusan sangat ditentukan dengan apa yang ada di dalam kita. Tapi masalahnya adalah selama kita hidup kita berhadapan dengan begitu banyak tanda kutip racun-racun yang bisa masuk ke dalam diri kita ke dalam pemikiran kita dan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan dan di minggu pertama di bulan September bagi saudara yang menghadiri online, uh, offline service maksud saya Pastor Joe sudah membahas tentang pikiran-pikiran toksik nah kenapa tema toksik ini kita angkat mari kita perdalam seperti berikut ini nah toksik itu kenapa kita bahas satu bulan di Raja Wali Church jadi toksik Menurut saya dan menurut kami di Raja Walid, toxic adalah segala sesuatu yang beracun yang menyebabkan kita sakit dan bisa mengalami kematian. Jadi toxic adalah segala sesuatu yang beracun yang menyebabkan kita sakit dan bisa mengalami kematian. Menurut Cambridge Dictionary toxic itu adalah very unpleasant or unacceptable. Jadi makanya kita sering denger ya kalau ada orang bilang ya aduh kantor ini kok suasananya toxic banget sih. Aduh kayaknya kalau tim masuk ke tim ini kayaknya suasananya toxic banget sih. Nah toxic bisa digunakan terminologinya untuk uh, paham yang seperti itu. Atau juga menurut Cambridge lagi uh, toxic adalah uh, something yang causing you a lot of harm and unhappiness over a long period of time. Nah ini contohnya seperti apa toxic relationship dan toxic friend. Dengan pemahaman seperti itu saudara tentunya kita tidak ingin racun atau toksik itu berada di sekitar kita atau bahkan di dalam kita ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang beracun pasti akan menyebabkan kita menjadi sakit. Baik sakit secara spiritual, menjauhkan kita dari Tuhan atau bahkan menghancurkan kita. Dan saudara berita buruknya si iblis akan mempergunakan apa saja. Dia berusaha menipu kita dengan berbagai cara. Dia sekarang-sekarang ini rasa-rasanya nggak muncul dengan seram ya. Kalau dia muncul dengan seram dalam kehidupan saudara, saudara dengan gampang akan usir dia dalam nama Tuhan Yesus pergi, dia pergi. Tapi iblis juga ber, e, berkembang. Dan di zaman sekarang dia muncul dengan cara-cara yang lebih manis lagi. Dan berusaha menipu kita. Dia tampil dengan yang lebih manis, dia tampil dengan yang kelihatannya baik-baik aja. Tapi sebenarnya dia sedang melancarkan serangannya kepada kita. Nah siang ini saudara kita tidak mau ditipu oleh iblis. Gitu ya kita tidak mau ditipu iblis dan tahukah saudara apa ciri orang yang tertipu yaitu dia tidak tahu kalau dia ditipu dan oleh sebab itu siang ini saya mau kasih judul uh, topik kita pada siang hari ini adalah kecil tapi hebat ya dalam area toxic influence tema besar toxic influence yang kita mau bahas. Oke saudara untuk mempelajari tentang toxic ini mari kita langsung saja buka Alkitab kita karena Alkitab adalah Kompas kehidupan kita. Kita buka di satu Raja-Raja 13 ayat 29-31. Mari saya bacakan buat saudara. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali kekuatannya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia. Wahai saudaraku. Setelah ia menguburkannya, ayat 31, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Saudara keren sekali ya, ada permintaan dari seorang nabi yang berkata kalau aku mati, kuburkanlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya ini berarti kan uh, abdi Allah yang meninggal ini pasti punya influence yang luar biasa. Pastikan ada sesuatu dan saya rasa cuman orang yang punya pengaruh aja yang yang pengen jika seseorang mati pengen tulang-tulangnya dikuburkan di sisi tulang-tulang orang yang meninggal tersebut. Tapi jangan terburu-buru saudara ya mari kita cek asal-muasal kisah ini. Ayat tadi tidak muncul tiba-tiba tapi ada latar belakang cerita yang uh, mengiringinya dan kita mau belajar dan cek asal-muasal cerita ini. Ini awalnya saudara sebenarnya cerita ini adalah cerita yang sangat heroik yang sangat luar biasa. Di mana dimulai dari seorang nabi muda dari Yehuda yang berani berdiri di depan Raja Yerobeam yang lalim. Saudara Raja Yerobeam ini sangat jahat dan haus kekuasaan dan bahkan dia membuat Allah palsu dari dua lembu emas. Kalau saudara mau baca, saudara bisa cek di satu raja-raja 12 ayat 29 sampai 32. Yang satu lembu emas diletakkan di battle, yang satu lagi diletakkan di dance, ya. Lalu membuat kuil-kuil dan dan dibuat atas kuil juga dibuat bukit-bukit pengorbanan dan bahkan raja Yerobeam ini juga melanggar perintah Tuhan. Dia mengangkat imam-imam di luar bani Lewi serta mendirikan mesbah-mesbah yang menyembah kepada allah lain juga. Wah, ini ngeri sekali Saudara. Nah Abdi Allah yang muda ini dengan keberanian yang begitu luar biasa dia berani face to face dengan raja ini. Saudara harus ngerti di konteks di zaman itu tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan raja tapi Abdi Allah ini dengan sangat berani menghampiri Raja Yerobeam lalu menyampaikan berita yang gak baik kepada dia dan dia mengatakan Hai Mesbah, Hai Mesbah beginilah firman Tuhan bawasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud Yosia namanya, ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu dan inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bawasanya Mesbah itu akan pecah sehingga tercurah abu di atasnya sedap lalu Mesbah itu saudara pecah beneran. Lalu Alkitab mencatat Raja Yerobeam dikasih peringatan seperti itu menjadi marah lalu menunjuk nabi itu dan berkata tangkap dia. Tapi yang menarik saudara pada waktu dia mengacungkan jari seperti ini dan katakan tangkap dia, tangannya jadi kaku dan gak bisa ditarik kembali. Tangannya jadi kaku seperti ini dan tidak bisa ditarik kembali. Uh Kerennya ya saudara ya, saya pengen sih sekali-sekali berdoa dalam pelayanan saya, sekali-sekali terjadi kejadian yang seperti itu. Kalau ada ada orang yang misalkan uh, berusaha meledek uh, hamba Allah, hamba Tuhan, saudara tangannya kaku kayak gitu. Jadinya... Uh, Seru juga ya kalau bisa seperti itu. Tapi bercanda ya saudara ya. Kita kembali ke kisah ini. Nah saudara pada waktu nah, Raja Yerobeam itu berkata tangkap dia tangannya menjadi kaku. Lalu Alkitab mencatat saudara respon Raja Yerobeam langsung berubah. Di raja satu Raja-Raja 13 et 6 sampai 9. Lalu berbicara Raja dan berkata kepada Abdi Allah itu. Mohonkanlah belas kasihan Tuhan alamu dan berdoa ala untukku. Supaya tanganku dapat kembali. Dan Abdi Allah itu berdoa kepada Tuhan dan tangan Raja Yerobeam kembali seperti semula saudara. Nah lalu sebagai singkat cerita sebagai itikat baik Raja Yerobeam ya, ya meminta udah jangan pulang dulu makan dulu ya. Tapi Abdi Allah Muda ini di ayat ke-8 berkata kepada Raja sekalipun setengah dari istanamu Uh, akan kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu, juga aku tidak mau makan roti atau minum di air di tempat ini, sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Nabi muda itu menolak. The end. I wish. Kalau ceritanya di end sampai situ saudara, heroik sekali. Kisah Nabi muda ini akan dikenang sepanjang masa saudara ya. Tapi ceritanya berlanjut. berita di istana itu nyambung kepada seorang Nabi tua di luar istana. Jadi ada anak-anak Nabi tua itu yang menyaksikan atau mendengar kabar itu lalu memberitahukan kepada ayahnya Nabi tua yang di luar istana yang tidak disebutkan namanya dengan jelas, yang jelas dia adalah Nabi di battle, tidak diberi keterangan kenapa dan apa tujuan Nabi tua ini menginisiasi pertemuan dengan Nabi Muda. Jadi Nabi Tua ini menginisiasi pertemuan dengan Nabi Muda ini. Mungkin saudara dia pengen ngobrol tentang Tuhan atau mungkin dia juga Nabi Tua yang sudah lama mungkin tidak melihat Tuhan bekerja seperti itu. Mungkin dia iri, gak ada yang tahu saudara motifnya apa. Tapi yang jelas dia meminta Nabi Muda ini untuk mampir ke rumah dia. Dan... Pada waktu Nabi Muda ini ditemukan oleh anak-anaknya dan juga ditemukan oleh dia sendiri dan diajak mampir ke rumahnya Nabi Muda ini menjawab persis sama seperti menjawab Raja, Yerobe, Raja Yerobeam tadi. Sorry saya gak bakal makan atau minum di kota ini karena Tuhan sudah memerintahkan demikian. Tapi saudara di satu Raja Raja 13 18 jawaban Nabi tua ini kepada Nabi Muda ini aku pun seorang Nabi juga seperti engkau dan atas perintah Tuhan Seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahku supaya ia makan roti dan minum air. Alkitab mencatat tetapi ia berbohong kepadanya. Wow Nabi tua ini berbohong kepada Nabi muda tadi. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia ayat 19 lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Saudara Nabi tua ini berbohong kepada Nabi muda ini. Ceritanya gak berhenti di situ. Mereka makan bercengkrama lalu satu Raja-Raja 13 ayat 20-22 mencatat Sementara mereka duduk makan Tuhan berbicara kepada nabi tua itu Sehingga ia menegur nabi dari Yehuda itu katanya Tuhan berkata Anda tidak taat kepadanya Anda tidak melakukan apa yang diperintahkannya kepada Anda Anda telah kembali dan makan dan minum padahal Anda telah dilarang untuk melakukan itu Karena itu Anda akan dibunuh dan mayat Anda tidak akan dikubur di kuburan keluarga Anda Saya yakin Pesan seperti itu disampaikan langsung raut wajah si Nabi Muda pasti berubah, saudara. Lalu ceritanya berlanjut, saudara. Akhirnya Nabi Muda itu pulang, in pulang ke daerahnya, dan di satu raja-raja 13, ayat 24 sampai 25, orang itu pergi, ayat 24 berkata, "Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam." Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang melewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman Nabi Tua itu. Sangat tragis bukan? Saudara pembacaan kita agak panjang. Tapi ada satu prinsip yang sangat perlu kita tarik dari pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Ya, saudara. Ya, apa yang kita pelajari di sini, saudara, secara tragis, nabi tua itu, dengarkan saya baik-baik, menggunakan influence dia. Sekali lagi, menggunakan influence dia untuk nabi muda itu mengikuti dia dan makan bersama dengan dia. Nabi tua tadi menggunakan influence, bahkan dibungkus dengan kemasan, malaikat juga datang kepadaku. Wow dan Nabi Muda itu akhirnya ikut bersama-sama dengan dia dan Nabi Muda ini berakhir hidupnya. Dia pergi dan ada singa yang memakan tubuh si Nabi Muda tadi. Saudara itu sebabnya tadi saya sudah katakan di depan judul saya pada siang ini adalah apa tadi? Kecil tapi hebat. Saudara demikianlah kekuatan sebuah pengaruh. Kita nggak pernah tahu pengaruh apa yang datang dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu tantangan apa yang kita hadapi di zaman kita. Konsepnya sama: di zaman dulu, satu pengaruh buruk akan mempengaruhi kehidupan kita. Di zaman dulu, satu pengaruh buruk menghabisi nyawa si Nabi muda tadi. Saudara iblis berusaha memberikan pengaruh, bukan yang serem-serem, tapi yang mungkin kita tidak menyadarinya bahwa toksik itu dikemas dengan cara yang berbeda, sehingga kita tidak sadar kita memilih mengatakan "ya" kepada pengaruh-pengaruh yang buruk itu. Saudara kita memang sih hidup di zaman singa secara fisik. Tapi saudara kita hidup di sini seperti Alkitab pernah katakan bukankah iblis seperti singa yang mengaum-ngaum di luar sana. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak memilah-milah, kalau kita tidak memperhatikan pengaruh-pengaruh apa yang datang ke dalam kehidupan kita, ini sangat bahaya sekali. Saudara kalau kita tidak waspada sama seperti cerita tadi si Nabi tua mempergunakan pengaruhnya, si Nabi muda kehilangan segalanya. Satu pengaruh buruk saudara bisa membuat saudara kehilangan segalanya. Si Nabi Buddha kehilangan hidupnya, kehilangan mungkin kesempatan Tuhan mau pakai dia lebih dahsyat lagi dalam pelayanan-pelayanan berikutnya. Semua hilang gara-gara satu influence yang datang ke dalam kehidupan dia. Itu sebabnya, saudara, si Nabi tua akhirnya di akhir hidupnya tadi, di pembacaan kita yang pertama, berkata, "Saat aku mati, kuburlah tulang-tulangku di samping dia. Dia mau tulangnya dikuburkan di atas Nabi muda itu karena dia berpikir, 'The only reason, mah, orang ini mati karena saya memberikan pengaruh kepada dia, pengaruh saya menghancurkan ministry dia.'" Saudara, bicara influence, hidup kita buruk atau baik pasti. Punya yang namanya pengaruh. Dan pengaruhnya nggak di generasi kita aja loh saudara. Pengaruh buruk tersebut bisa lintas generasi. Wah ini kita perlu berhati-hati. Pengaruh buruk bisa lintas generasi. Di satu Raja-Raja 22 ayat 52 sampai 53. Saya bacakan buat saudara. Pada tahun ke-17 pemerintahan Raja Yosafat dari Yehuda Ahasia anak Ahab menjadi Raja Israel. Lalu memerintah Israel selama dua tahun di Samaria. Kita mencatat lagi, ia berdosa kepada Tuhan dengan menuruti jejak ayahnya dan ibunya, serta jejak Raja Yerobeam yang menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Saudara, perhatikan, orang tua bisa mempengaruhi anak-anak. Saudara, pertanyaannya adalah: pengaruh apa yang mau kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita atau kepada keturunan kita? Itu pertanyaan yang valid untuk kita pikirkan, saudara. Pengaruh apa yang mau kita berikan selama kita hidup? Apakah kita menyebarkan pengaruh yang baik, seperti tokoh-tokoh Alkitab, seperti Abraham yang imannya terasa sampai sekarang, seperti Daud yang hatinya lembut sekali dengan Tuhan, sehingga dia menjadi a man after God heart, seperti Musa dan Yosua yang berani uh, mengambil keputusan-keputusan sulit dalam kepemimpinan. Kita mau lakukan apa, saudara, di dalam hidup kita yang cuma satu kali ini, saudara? Itu pertanyaan yang fair buat kita, tanya. saudara. Dari pembacaan kita tadi yang panjang dan lebar tadi saudara. Saya mau tarik dua poin penting aja. Dua poin penting aja tentang toxic influence ini. Tentang kecil tapi hebat pengaruhnya ini. Tentang pengaruh saudara. Yang pertama saudara-saudara harus ingat. Pengaruh buruk yang kecil yang kita izinkan bisa membawa dampak yang besar. Pengaruh buruk yang kecil yang kita izinkan bisa membawa dampak yang besar. Si Nabi Tua tadi menggunakan bahasa. Aku juga Nabi Tuhan. Malaikat datang kepadaku. Saudara dari sini kita tahu seperti tadi saya sudah bahas panjang lebar pengaruh buruk itu kadang-kadang datangnya nggak dalam kemasan yang buruk. Itu datangnya bisa dalam kemasan yang kelihatannya baik saudara. Itu sebabnya kita sangat perlu berhati-hati. Saudara siapa atau apa yang saudara percaya akan sangat menentukan keputusan saudara. Siapa atau apa yang saudara percaya akan sangat menentukan keputusan saudara. So kita perlu berhati-hati banget. Nah di kehidupan zaman sekarang ini saya mau tanya ini berapa banyak di antara saudara yang suka nonton? Saya suka nonton, saya suka nonton uh, bioskop suka, Netflix suka, sekarang saya suka nonton drama Korea tapi yang genrenya crime ya yang detektif ya saudara ya. Saya suka nonton ya movie lovers juga jadi saudara siapa yang suka Avenger? Saudara saya yakin deh banyak yang pasti suka sama Avenger. Ya siapa yang suka film-film Korea? Kayak saya pasti banyak juga. Saudara ada yang menarik saudara. Di salah satu tautan Kristen ada satu film yang disorot. Dan filmnya cukup terkenal. Kalau saudara udah nonton judul filmnya Hangover. tahu? Saudara tahu film Hangover? Mereka ini menang Golden Globe Award 2009. Kategori Best Comedy Pictures. 2009 dia menang Best Comedy Pictures. Oke apakah ada di antara saudara yang nonton film yang ini? Ya saya nonton juga sih. Tapi begitu saya baca tautan ini menarik saudara ternyata di tautan Kristen ini ada yang mencatat sepanjang film ini ada 91 F word. F word you know? F word ya saya gak usah perjelas lagi F word itu apa saudara ya. Dan ada 41 swearing, swearing word. Uh, Di sana, dan ada 9 slang term untuk male, pri male, private part, <laughs> dan dua untuk female, dan 13 kata-kata neraka. Hell, ya kan, saudara? Dan 31 different version of God's name disebut sembarangan. Belum lagi beberapa seksual konten. Pertanyaan saya, apakah saudara yang nonton notice seperti itu? Untuk yang gak nonton mungkin mikir ya, ampun, untung gua gak nonton, untung gua gak nonton, kayaknya gua akan lebih dekat ke surga. Buat yang nonton jangan stres dulu. Maksud saya adalah seperti begini, saudara ya, saya jujur banyak juga film-film yang kita nonton mungkin seperti itu semasa semasa kita muda, seperti uh, semasa dari kita muda sampai ke hari ini. Saya yakin saudara masih banyak yang muda-muda juga sih. Hmm. Tapi maksudnya dari saya muda sampai sekarang banyak film-film mungkin yang komedi-komedi seperti itu yang kita tonton. Masalahnya kita gak sadar itu saudara kita nggak sadar saya pas baca juga tersentak hati saya itu f bomb banyak banget banyak banget ya berarti kalau 90 tadi menurut data kalau filmnya satu setengah jam aja every one minute every one minute setiap satu menit ada f bombnya tuh saudara wih ini berbahaya kan <laughs> bayangkan saudara ya kalau saudara nggak nggak yakin itu berbahaya misalkan saya ambil rekaman khotbah online seperti begini dalam satu menit saya keluarkan banyak F-bomb, apa saudara nggak pusing? Pasti saudara mau doain saya kan? Ini pester, pasti lagi kemasukan apa nih? Betul nggak sih saudara? Tapi masalahnya itu dibungkus dalam kemasan film. Sehingga seakan-akan kita itu tidak uh, memperhatikannya. Saudara, ini berbahaya. Maksudnya gini, saya pernah loh uh, bercanda gitu dengan teman saya, ada anak saya gitu ya. Sampai saya bercanda, aduh nanti kalau begini lama-lama gue gaplok juga nih. Bahasa sehari-hari gue gaplok juga. Eh nggak lama anak saya tiba-tiba lagi kesel sama apa dia ngomong, ntar ntar geva gaplok nih waduh itu sekelimpir kecil aja saudara ya pengaruh itu bisa keluar gitu saudara padahal itu bahasa bercanda saudara ini gawatnya jangan sampai kita terbiasa dengan apa yang seharusnya membuat saya atau saudara gelisah atau enek sekarang malah mengentertain saudara itu yang saya maksudkan. Jangan sampai yang seharusnya membuat kita gelisah dan kayaknya harusnya gak, gak, gak boleh kita lakukan malah mengentertain kita. Saudara sadar sadar sekarang ini banyak hal yang seharusnya kita pandang aneh malah kita pandang mungkin saat ini udah menjadi normal atau menjadi baik. Contoh ya saudara ya, kenapa ini berbahaya. Contoh misalkan kita uh, sering dengar gitu untuk beberapa pria-pria baik yang jomblo atau yang sudah menikah kadang-kadang ngomongnya begini kan ya wanita mah sama, bawel, cerewet. Nah ini nya dari mana saudara Padahal gak semua wanita itu bawel dan cerewet Memang sih wanita memang banyak berbicara Umumnya ya dan menurut data juga begitu Katanya kosakata kata wanita atau uh, Kalau dihitung kata-kata wanita dalam satu hari Mungkin lebih banyak dari pria Tapi kalau dikatakan bawel dan cerewet Konotasinya kan udah negatif saudara itu hal yang sederhana tapi banyak sekali di zaman kita ini apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca semuanya kalau kita tidak berhati-hati ini sangat berbahaya. Ini bukan mudah sih saudara ya, ini bukan mudah. Tapi kalau saudara mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, I mean gini loh, kalau kita mau benar-benar real anes kita hari ini antara our culture ketemu dengan our faith itu pertempurannya nyata saudara dan itu nggak mudah. Pertempurannya benar-benar nyata dan tidak mudah. Saudara mungkin banyak kita bahkan nggak notice dimana kebanyakan kita itu consume hal-hal yang kayak tadi. Atau bahkan saudara bayar untuk toxic influence itu. Anas <laughs> itu say right. Ini beneran loh. Coba deh kita cek apakah hati kita masih sensitif pada saat kita mendengar atau menonton atau memilah mana yang perlu kita ikuti, mana yang perlu kita tonton atau tidak. Pada kenyataannya kan setiap kita doyan nonton ya, saudara mungkin lihat di TV, di YouTube dengan begitu, apalagi YouTube sekarang begitu banyak podcast yang beredar di mana-mana yang isinya, aduh saudara, saya pas waktu dengar kaget hal-hal seperti begini bisa di sharing di podcast tentang ada ada orang-orang tertentu yang sebelum menikah meniduri e, banyak wanita bahkan dijadikan target goal di dalam kehidupannya dan itu dijadikan keren banget loh, keren banget loh, seperti itu saudara. Ini kan udah bener-bener apa ya? Berbanding terbalik dengan hal-hal yang kita mau lakukan sebagai anak-anak Tuhan, saudara ya kan, sama seperti tadi, kalau andai kata di film tadi ada 91F bom dalam 90 menit, wow, itu luar biasa, saudara ya. Tapi sometimes kita bayar buat itu lagi, kan lucu gitu, kita bayar buat itu lagi, saudara. Saudara, firman Tuhan kali ini saya sampaikan bukan supaya kita jadi orang aneh gitu ya orang aneh uh, kita nggak boleh melakukan hal nggak boleh nonton bioskop atau apa no saya nggak ke situ saudara ya saya juga nggak mau terjebak untuk uh, maksudnya menjadi orang yang legalistik, ya legalisme dan kita semua jadi masuk gunung bertapa gitu ya nggak gitu juga saudara ya tapi di satu sisi kita sebagai gereja nggak bisa juga hanya diam dan tidak memberikan ajaran yang sehat di area ini. Kita semua harus secara dewasa, sekali lagi saya ulangi, secara dewasa memahami dan ngerti kita hidup di dunia yang seperti sekarang ini dan filter kebenaran firman Tuhan kita itu harus kita tingkatkan, Saudara. Sehingga kita bisa bedain. Bahkan Rasul Paulus sendiri menulis kepada jemaat Korintus yang berurusan dengan percabulan di dalam jemaat dikatakan 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 7a, Rasul Paulus berkata, "Kemegahanmu tidak baik karena orang-orang di sana Rada-rada sombong saudara ya. Makanya Paulus bilang kemegahanmu, kesombonganmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghami mengkamiri seluruh adonan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Saudara perhatikan dengan baik. Bukan kata banyak ragi yang berbahaya. Tapi katanya sedikit ragi bisa mengkamiri seluruh adonan. Saudara firman Tuhan dengan jelas mengatakan sedikit satu. Itu pengaruh kecil saja bisa membuat masalah yang besar. Saudara untuk mengilustrasikan hal ini lebih dalam lagi. Saya kasih contoh saudara. Uh, ada seorang anak 14 tahun saudara ya. Saya baca cerita lucu sih. Tapi ini bagus juga untuk kita sharing kan. Ada seorang anak 14 tahun berkata sama mamanya. mom, I want to go see a movie. Mam saya pengen nonton katanya. Maminya bilang oh bagus. Apa nama judulnya dan ratednya apa? Dia bilang ya judulnya ini dan ini dan ratednya PG13 ya maksudnya PG Strip 13 dan sekarang saya udah 14 tahun mam so saya rasa saya udah cukup boleh dong untuk pergi nonton lalu maminya tanya lagi well apakah kamu udah tanya sana sini kalau isi film itu akan mempengaruhi kamu nggak sebagai remaja yang sedang bertumbuh di dalam Tuhan lalu anak ini menjawab ya eh, ada beberapa bad words ada sedikit sex scene dan sedikit adegan kekerasan mah gitu ya. Tapi it's not real bad kok, sedikit aja. Kan yang lain-lainnya aman mam. Nah anaknya ngomong begitu. Lalu maminya menjawab oke okay, fair enough. Kamu boleh nonton malam ini sama teman-teman kamu deh. Wow kata anaknya seneng gitu ya kan. Asik mami gua cool dan keren nih. Terus kata maminya oke okay, tapi nanti sebentar kamu bawa bekal ya. Mami akan bikinin kamu roti kesukaan kamu. Anak itu senang banget saudara, udah dia boleh nonton dibekalin roti kesukaannya lagi. Nah mamanya membuat roti dengan sangat antusias lalu dia ke halaman dan akhirnya ketemu sedikit maaf pup kucing ya sekali lagi pup kucing, sekali lagi pup kucing jadi maminya itu ketemu sedikit pup kucing lalu diambil pup kucingnya diolah jadi satu dengan maaf ya, jadi mungkin jangan dibayangkan terlalu gimana <laughs> dimasukkan ke dalam uh, kue tersebut diolah bersama-sama sedikit loh sedaranya. dan akhirnya walaupun dari luar kelihatannya cukup baik itu kue tapi kalau udah dideketin ke hidung It stinks you know, itu baunya gak enak. Jadi uh, mami itu selesai membuat kuenya, lalu sebelum anaknya pergi maminya bilang begini, ya nah, udah mau pergi ya nonton bioskop ya, oke okay, ini dia kuenya kamu bawa ya, oke okay, tapi sebelum kuenya dibawa coba dicium dulu kata maminya gitu. Waktu anaknya cium dia bilang, mam ini kok wanginya kayak pup, loh memang ada pup itu, hah kok ada pup mam pup apa ini pup kucing, loh kok ada pup dikit lah gak apa-apa kata maminya dikit doang kok. Dari dibanding dengan keseluruhan kue, bahan kue, mami cuma pakai satu sendok teh lah, pup kucing. It's okay kan? Anaknya langsung diam saudara dan mengerti apa maksud orang tuanya. Saudara, memang cerita ini kedengarannya lucu gitu saudara ya. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam, kita kan punya slogan yang terkenal di Indonesia. Buat anak kok, coba-coba. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang dewasa, jangan sampai kelewatan nyoba-nyobanya. Kebanyakan kita kan sampai kelewatan nyomba-nyombanya sampai-sampai kita tidak paham bahwa jangan-jangan kita izinkan maaf pup-pup kucing berada di sekitar dan di dalam kita. Sekarang saudara dan saya sebenarnya dengan pemahaman ini sadar sedikit pup aja harusnya membuat seluruh sudut pandang kita berbeda, right? Seluruh sudut pandang kita ke kue tersebut berbeda. Saudara beberapa waktu yang lalu di dunia entertainment sempat heboh dengan satu seri yang namanya Bachelorette, saudara tahu? reality show, bachelor atau bachelorette mana ada satu pria atau wanita yang diperkenalkan kepada 20 orang wanita kurang lebih lalu setiap mereka uh, berusaha trying untuk memperkenalkan diri kepada si pria atau si bachelor ini dan pada akhirnya si pria ini setelah satu proses bersama-sama di satu tempat mengenal wanita ini dari 20 dia pangkas menjadi 10, dari 10 menjadi 5, 5 menjadi tiga 3, 3 menjadi satu yang nanti dia pilih untuk dia nikahi dan menjadi istrinya. Itu hal yang menarik ya, bagaimana menemukan seseorang menjadi pasangan hidup dalam satu rentang waktu kurang lebih 2 sampai 3 bulan dan itu ya kalau kita ngomong secara entertainment mah, Menarik sekali plotnya saudara, wanita-wanita yang dipulangkan pada waktu mereka tidak dipilih, itu mukanya benar-benar sedih, terus ada yang menangis, ada yang mengumpat karena kekesalannya saudara. Kita yang nonton juga kayaknya sepertinya jadi terbawa, di entertain gitu dan jadi terbawa emosi. Sementara saya yang nonton tuh sebenarnya ya ketawa sih ya, yang pertama saya pikir ini pasti settingan, tapi kalau ini settingan, kalau dunia di edukasi seperti ini, tentang bagaimana memilih pasangan hidup saudara, wah luar biasa sekali, satu pria yang menarik ini dikelilingin 20 wanita, lalu ada tiga wanita yang intens, dan maaf ada beberapa adegan yang sampai mengandung mungkin, adegan-adegan yang apa menjurus kepada pembicaraan yang dewasa gitu saudara ya, dan mengakibatkannya dia tetap, tanda kutip dia akhirnya dengan tiga yang paling dekat ini, sampai ya sampai ada ya begitu deh, hubungan yang intens gitu saudara ya dan lalu dari tiga ini dia pilih satu lagi untuk menjadi istrinya saudara itu konsep dari mana dan itu ada di dunia sana ya kan dan itu yang luar biasa saudara itu dijadikan hal yang mungkin normal sekarang ini kan saudara milih pasangan apalagi memilih suami atau istri itu sulit dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan tapi acara ini waduh dan tidak semua saudara bahkan saya baca beberapa artikel kontestan yang akhirnya dijodohkan tanda kutip lewat acara ini enggak sedikit yang tidak berakhir dengan baik, Saudara. Saudara saya enggak mau terjebak untuk menjadi legalistik di sini, tapi pastikan Saudara filter kita kuat dan aman. Saudara dunia kita hidup sekarang, Saudara bisa berbicara apapun, mungkin ada pengaruh-pengaruh yang buruk di luar sana, dengerin orang bicara ya, podcast atau something, Saudara bisa baca novel yang akan mempengaruhi saudara, bahkan saudara nonton drakor atau sehingga suami atau istri kadang-kadang kita pikir ya memang nih suami-suami atau istri-istri gak tahu diri ya kan zaman sekarang dan tiba-tiba ada seorang laki-laki baik datang ketemu di kantor atau dimanapun saudara berada datang, wanita muda lagi datang. Jadi kita kenal dengan istilah pelakor atau pebinor gitu saudara ya dan lain-lain. Well racunnya ada di mana-mana, ada di mana-mana. Saudara kalau imun kita lemah bahaya sekali lagi bahaya. Tapi Pastor Andre jangan kayak gitulah. Everybody, kita terus jadi orang normal gitu loh, Pastor Andre. Kita kan harus jadi orang yang normal. Semua orang melakukan itu kok. Jadi kan kalau semua orang melakukannya, hey, it's fine dong. Saudara ini membawa saya kepada poin yang kedua. Orang banyak melakukannya bukan berarti sesuatu itu benar. Walaupun banyak orang melakukannya, bukan berarti sesuatu itu benar. Everyone doing it doesn't mean it's right. Saudara kita hidup di zaman yang luar biasa. Kebenaran itu dianggap relatif hari-hari ini. Apa yang benar menurut lu, belum tentu benar menurut gua. Tapi saudara, kalau kita nggak pernah punya fondasi yang namanya solid truth, kita itu pasti gampang diombang-ambingkan, saudara. Di zaman sekarang misalnya, having sex before marriage itu dianggap normal. Bahkan banyak istilah. Ada yang bilangnya f-boy sekarang gitu saudara ya. Ada yang friend with benefit atau sex partner itu dianggap biasa. Dan kalau kita ngobrol dengan anak-anak milenial, generasi zaman sekarang berkata, "Hey, everybody doing it!" Masa katanya, e, mau beli mobil nggak test drive dulu? Buset, ini pola pikir dari mana saudara? Mengerikan, hari-hari ini. Dan Alkitab saudara, kita kalau kompasnya Alkitab, Alkitab mencatat cerita soal Daud yang sedang dikejar oleh Raja Saul. Bahkan Daud bukan dikejar karena dia melakukan kejahatan, justru karena dia membela negara. It's not fair for him. Dan dia dikejar oleh Raja Saul karena Raja Saul iri dengan dia. Bahkan Alkitab mencatat Raja Saul menyiapkan sekitar 3000 pasukan khusus untuk mengejar satu orang Daud. Enggak gampang, dikejar oleh orang yang punya apa otoritas tertinggi di sebuah negara mengejar saudara. Dan akhirnya Daud terpaksa bersembunyi. Alkitab mencatat Daud terpaksa harus jadi sampai jadi kayak orang gila di negeri Goliat, tempat di mana di tempat di mana musuhnya si Goliat itu yang dia kalahkan. Dan satu ketika saudara dalam pengejarannya lari ke sana lari kemari Saul akhirnya bersama tim pengejarannya entah nggak tahu ceritanya gimana hmm. akhirnya ada dekat Daud dan dia memutuskan untuk pup di gua dimana Daud berada. Saudara melihat kesempatan itu timnya Daud berkata bro ini kesempatan orang yang pup gak bisa ngapa-ngapain bro pedang panjang nih tombak panjang nih sekali tusuk zlep Kelar, dan lagian, semua orang tahu, kok kamu siapa, Daud? Kamu itu orang yang mengalahkan Goliat. Everybody know it, everybody know Saul itu bukan raja yang baik, dan saya rasa seluruh rakyat gak akan ada yang keberatan, toh, untuk kamu menjadi raja. Dan lagian, kamu gak sadar hidup kami is being hunted down by this man. Orang ini berburu kamu sampai menyiapkan pasukan. Well, ini kesempatan yang bagus. Jangan bilang lu gak punya nyali ya Daud ya. Lu memimpin kita, lu harus jadi orang yang berani mengambil keputusan dong. Harusnya kita semua tuh dipimpin oleh raja yang berani. Semua pola pikir bisa datang saudara. Tapi respon Daud kembali kepada kebenaran firman. Daud bilang, aku gak berhak menyentuh dia. Orang yang diurapi Tuhan. Wow. Saya berdoa kita seperti itu. Walaupun yang negatif banyak di luar sana yang berusaha mempengaruhi kita, kita stand firm, stand firm. Berdiri teguh dan berkata, oh enggak, kita ngomong seperti begini. Firman Tuhan ngomong A atau B atau C. Jadi keputusan kita bukan berdasarkan uh, uh, apa yang kita lihat di depan mata, bukan pendapat orang pada umumnya. Tapi pengaruh kita yang paling besar seharusnya adalah firman Tuhan. Problem is, apakah saudara hari-hari ini membaca dan menganggap firman Tuhan itu sebagai kompas kehidupan saudara? Kalau saudara menganggap itu sebagai kompas kehidupan saudara, porsinya seharusnya saudara taruh itu di depan. Menjadi fondasi dasar bahkan di dalam kehidupan saudara. Dan saudara kalau saudara mau lihat karya Tuhan di dalam kehidupan saudara, memang dari dulu Alkitab udah bilang jalan ini sempit. Tapi di jalan yang sempit ini terdapat janji Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang membela janjinya. Jadi gimana kita hidup di zaman sekarang? Alkitab mencatat di Roma 12 ayat 2 dikatakan dalam bahasa Inggris saudara New Living Translation Don't copy the behavior and customs of this world but let God transform you into new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you which is good and pleasing and perfect. Saudara ini jelas banget. Dengan kata lain Alkitab mengatakan ya kita don't become so well adjusted gitu. Jangan terlalu, jangan terlalu dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dunia, culture dunia yang saat ini ada gitu saudara ya. Jangan saudara kebablasan dalam menjadi uh, pribadi yang keakan-akan asik apa gimana tapi saudara harus punya draw the line antara mana yang boleh dan mana yang enggak. Gitu saudara. Jadi saudara, bagaimana caranya kita menghadapi semua ini? Firman Tuhan katakan di 1 Tesalonika 5, ayat 21 dan 22, Paulus menulis kembali, dikatakan, Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Wow, itu ayat yang bagus banget, saudara. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara, berapa banyak korban pemerkosaan di Indonesia, dan itu diawali dari maaf kecanduan. Hal-hal yang pornografi kan. Kecil tapi hebat. Berapa banyak orang-orang uh, yang aduh terpengaruh-pengaruh yang buruk saudara dan mengambil keputusan yang salah yang bahkan sampai kriminal. Mengerikan sekali. Tidak semuanya tidak diawali oleh semua bastis itu tapi diawali oleh yang kecil-kecil itu tadi. Jadi saudara bagaimana kita sebagai orang Kristen saya akan sharing tiga pertanyaan yang mungkin akan membantu kita untuk menguji segala sesuatunya. Yang pertama adalah, pertanyaan pertama adalah begini saudara. Apakah kita ini senang di entertain oleh sesuatu yang buruk? Am I being entertained by sin? Ini saudara perlu jawab. Apakah artikel ini, apakah buku ini, apakah musik ini, apakah yang saya lihat di internet? Ya kan? Apakah ini saya merasa di entertain oleh hal yang berdosa? Tapi kan lucu, filmnya lucu, seru loh, dengerin ceritanya seru, bagus lagi. Ceritanya bagus, saudara cerita bagus dan lucunya film, bukan berarti itu film yang benar. Ya kan? Coba kalau saudara gak percaya, kalau saudara yang udah menikah punya anak, ajak anak saudara nonton film yang sama. Saudara seneng gak anak saudara duduk di sebelah saudara nonton film yang sama? Kalau saudara senang, baik mungkin itu film. Tapi kalau saudara rasa tidak, udah pasti itu Itu garis besar yang kita mau kasih silang yang besar. No, ini enggak bener nih. Itu yang pertama, secara singkat saudara. Yang kedua, yang kita perlu tanya saudara, apakah pengaruh yang kita mau ambil ini menyenangkan hati Tuhan? Jadi yang pertama, am I be entertained by sin? Yang kedua, apakah pengaruh ini atau sesuatu yang saya mau lakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Saya rasa... Saya nggak perlu explain apapun di sini. Cukup jelas, yang ketiga dan yang terakhir, saudara, apakah ini semakin menjauhkan saya dari Tuhan? Kan gitu aja. Apakah setelah saya menonton ini, membaca ini, mendengar ini, ngobrolin soal hari ini, malah menjauhkan saya dari Tuhan? Ini penting, saudara. Jadi, di poin yang ketiga tadi, saudara, apakah ini semakin menjauhkan saya dari Tuhan? Saudara kita harus benar-benar firm memilih kebenaran Tuhan dengan apa yang dunia tawarkan itu gak bisa jadi satu saudara. Dan kita masih tahu mana yang benar-benar mau kita izinkan masuk di dalam kehidupan kita. Nah mari kita saya kasih perumpamaan. Saya mau panggil uh, kameramen kita kembali untuk bermain bersama kita yang namanya Dies gitu saudara ya. Untuk bersama-sama join dengan kita. Sini Dies. Oke perumpamanya sederhana saudara. Uh, ini adalah... Uh, satu botol bening dengan sedotan di dalamnya, semoga kelihatan ya, satu botol bening dengan sedotan di dalamnya, dan tugas dia saat ini gampang sedot, ya saudara, <laughs> sedot, ya kan? dan ini uh, menggambarkan air yang bening dan murni ini adalah kebenaran firman Tuhan yang harus dia sedot uh, untuk mensuplai kehidupan di dalam dia. nah coba dia angkat sedikit di sini sambil sedot ya, semoga kelihatan ya, siap? Ya. ya sedot, naik dikit, ya. Ya biar kelihatan. Nah, Kalau oh, saudara perhatikan airnya turunnya cukup drastis saudara. Ya iyalah sedotan. Pasti saat disedot air minumnya turunnya cukup drastis gitu saudara ya. Nah sekarang saya kasih satu sedotan lagi seperti ini. Dan dia harus menyedot dari sedotan yang kedua. Nah masalahnya sedotan yang kedua ini tidak saya taruh di dalam uh, botol. Saya taruh di luar botol tadi. Ya, Di luar botol tadi. Coba dipastikan dulu. Sip. Lalu sambil sedot. Ya, dilihat. Apakah airnya turun? Nah, gimana Dias? Apakah bisa diminum dengan baik? Enggak dapat air. Enggak <laughs> dapat air sama sekali? Air. Sedikit? Sedikit. Se Sedikit bekas yang tadi, tapi basically tidak ada air yang bisa masuk, saudara. Oke, okay, terima kasih, Dias. Itu perumpamaan yang sederhana. Saudara dari perumpamaan yang sederhana tadi, menggambarkan kepada kita, bahwa kita tidak bisa abu-abu, kita tidak bisa di tengah-tengah. Kita harus memutuskan mana yang kita suplai masuk ke dalam kehidupan kita. Dan saya berharap di minggu ini kita belajar soal toxic influence, biarlah firman Tuhan yang masuk lebih banyak dalam kehidupan saudara karena pada saat saudara membagi sedikit aja perhatian saudara kepada apa yang dunia tawarkan itu tadi seperti perumpamaan tadi efeknya saudara lama kelamaan sedikit tadi dia sempat ngomongkan masuk sedikit sedikit aja firmannya ya karena terbagi fokusnya saudara tapi kalau kita fokus kepada kebenaran firman saudara akan disuplai dengan kebenaran firman saya yakin kita akan mampu Memiliki filter yang kuat ya. Saya tidak bilang saudara harus jadi pertapa, no. Tapi filter kita harus semakin kuat sehingga kita bukannya dipengaruhi malah mempengaruhi dunia. Seperti yang Yesus inginkan saudara. Dan kita nggak mungkin bisa mempengaruhi dunia kalau sumbernya tidak berada di dalam saudara. Mari kita turunkan kepala dan berdoa saudara. Tuhan Yesus terima kasih buat pengajaran pada siang hari ini. Tuhan kami berdoa, hamba-Mu berdoa agar apa yang dipelajari pada siang hari ini bisa menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkan dan juga menjadi kompas buat kami semua yang mendengarkan Tuhan. Dan kami mau Tuhan mulai hari ini ampuni kami kalau mungkin selama ini kami menganggap remeh pengaruh yang kecil itu, kadang-kadang kami izinkan masuk tanpa kami sadari tapi siang hari ini kami sepakat dan berdoa di dalam nama Yesus kami mau, tidak mau dipengaruhi oleh hal seperti itu lagi dan biarlah firman Tuhanlah yang berada di dalam hati kami dan menjadi kompas kehidupan kami. Tuhan berkati kehidupan kami ke depan, banyak hal-hal yang akan tetap datang dalam kehidupan kami akan banyak pengaruh-pengaruh yang akan datang dalam kehidupan kami, tapi biarlah kami semakin bijaksana untuk memilah-milah mana yang baik dan mana yang gak berkenan kepada Tuhan dan biarlah hidup kami yang cuma satu kali ini menyenangkan Tuhan, menjadi berkat buat sesama dan membawa orang lain mau mengenal Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan buat pengajaran firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba hambamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan online service dari Raja Wali Church. Saya percaya firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan sia-sia dan akan menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Kalau saudara diberkati, saudara bisa subscribe, lalu berikan komen, lalu di-like. Dan kalau saudara berasa ini juga bisa jadi berkat buat orang lain, saudara bisa share ke teman-teman saudara. Akhir kata, stay safe dalam masa pandemi ini. Stay healthy, keep strong, keep believe, and be brave. See you next week di online service kita minggu depan. God bless you. Hai Bravers, terima kasih sudah menyaksikan online service dari Raja Wali Church. Selama tahun 2020, kita akan belajar tentang Transform. Dan di bulan September, kita akan belajar tentang Toxic. Minggu depan, ibadah Raja Wali Church akan berlangsung secara online. Premiere setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel Raja Wali Church. Bravers, Kajawali Church juga melakukan perubahan dalam hal persembahan. Jika Bravers ingin memberi, ada dua cara yang dapat Bravers lakukan. Scan QR Code yang tertera pada layar berikut ini dan dapat diakses melalui berbagai platform e-wallet dan mobile banking. Atau melalui transfer ke nomor rekening BCA yang tertera pada layar berikut ini. Apabila Bravers ingin terhubung dengan Raja Wali Church, Bravers bisa mengisi form Connect, Serve, atau Prayer Request melalui QR Code yang telah tersedia. Kami juga mengundang Bravers untuk bergabung di klub atau komsel. Saat ini, klub masih diadakan secara online setiap hari Rabu jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk bergabung, silahkan menghubungi tim Hospitality kami. Preverse, Raja Wali Church akan membuka bimbingan baptisan. Bimbingan akan dilakukan secara online. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor hotline Raja Wali Church yang dapat diakses melalui akun sosial media kami. Dapatkan update terbaru tentang Raja Wali Church melalui social media account kami. Jangan lupa untuk like, comment subscribe and share that's all rajawali updates for today stay safe and be brave